Benang cahaya misterius yang tak terhitung jumlahnya diperpanjang darinya. Mereka saling terkait satu sama lain sambil memancarkan aura samar dan kuno. Formasi ini tidak diragukan lagi bahkan lebih rumit daripada burning sky array dari sebelumnya. Selain itu, berbagai gelombang tipis yang dipancarkan dari dalamnya menyebabkan hati banyak orang berdebar. Formasi ini secara alami adalah formasi alam semesta kuno. Namun, Ukuran formasi kuno kali ini jelas yang paling mengerikan yang pernah ada. Ini, formasi apa ini? Mata Wukun berisi beberapa kejutan ketika dia menatap formasi yang tampaknya menutupi seluruh tempat. Meskipun formasi belum sepenuhnya diaktifkan, dia sudah bisa merasakan bahaya jantung berdebar. Bagaimana orang ini membuat formasi kapan saja dia mau? Bagaimana dia bisa membuat formasi yang begitu rumit sendirian? Petik 2. Mata Ling Qingzu tertuju pada pria muda berwajah pucat di langit. Dia mengepalkan tangan seperti likenya dan dengan lembut beralasan. Kemungkinan dia memiliki bentuk asli dari formasi ini. Karena itu, tidak perlu baginya untuk membuatnya. Selama dia memiliki cukup Yuan Power, dia akan dapat mengaktifkannya. Namun, formasi ini benar-benar menghabiskan Yuan Power pada tingkat yang agak menakutkan. Ling Qingzu bergumam, dia bisa merasakan aura Lindong yang melemah dengan cepat. Jelas, meskipun dia telah menggunakan Great Desolation Scripture untuk menyerap energi kekuatan kehidupan dari radius belasan mil, dia hanya mampu menciptakan formasi yang sangat besar. Apa ini? Ekspresi Zhen, Lei Qian dan yang lainnya berubah ketika formasi besar ini muncul di langit. Kompleksitas formasi ini di depan mata mereka telah jauh melampaui arai sky pembakaran dari sebelumnya. Bahkan dengan mata mereka, mereka tidak dapat mengidentifikasi seperti apa formasi itu. Meskipun Lindung telah menggunakan formasi alam semesta kuno sebelum ini, skalanya belum mencapai sepersepuluh dari ukuran saat ini. Karena itu, Lingzen dan yang lainnya tidak dapat mengenalinya. Bocah ini benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Ling Zhen mengepalkan giginya. Entah kenapa, dia samar-samar merasakan beberapa kegelisahan di hatinya. Kumpulkan semua orang. Mata Ling Zhen berkedip saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kenapa? Lei Qian mengerutkan kening dan bertanya. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketidaknyamanan di mata Ling Zhen menjadi lebih kaya. Formasi di langit membuatnya merasa seolah-olah dia duduk di atas jarum. Apakah kamu benar-benar percaya bocah itu memiliki kemampuan untuk membuat semua murid Gerbang Yuan kami menemani sampah daun Sekte itu dalam kematian? Lei Qian mengerutkan kening dengan erat, namun dia ragu-ragu sejenak ketika dia melihat ekspresi serius di wajah Ling Zhen. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan para murid Gerbang Yuan sekitarnya dengan cepat berkumpul ke arahnya. Ling Zhen akhirnya menghela napas lega ketika melihat ini. Segera setelah itu. Matanya menatap ke arah langit dengan cara yang gelap dan keras ketika dia bergumam. Aku benar-benar ingin melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Kamu benar-benar memiliki banyak kartu di lengan baju. Di langit, Yuan Chang mengangkat kepalanya dan menyaksikan formasi besar membentang. Selanjutnya, dia menunduk perlahan saat tatapan gelapnya mengunci lindung dan berbicara dengan suara suram. Namun... Kamu pasti benar-benar bermimpi jika kamu berpikir bahwa kamu dapat mengandalkan hal ini untuk berurusan denganku. Mata Yuan Chang gelap dan keras. Dia mengambil langkah ke depan. Sementara emblem roh buru-buru berkedip di antara alisnya. Gelombang demi gelombang-gelombang megah tiba-tiba tersapu keluar dari tubuhnya. Undulasi ini telah benar-benar mencapai puncak tahap kehidupan mendalam awal. Aku akan membiarkanmu melihat betapa konyolnya kartu truf yang kamu banggakan ini di mataku. monstrous Yuan Power keluar dari tubuh Yuan Chang seperti banjir. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok Yuan Power raksasa besar seribu kaki. Aura yang sangat luar biasa dipancarkan dari sosok Yuan Power. Yuan God Codex. Yuan God Body. Tangisan sedingin es tiba-tiba dikeluarkan dari mulut Yuan Chang. Segera setelah itu... Dua jarinya membentuk seni pedang saat dia tiba-tiba menebas ke depan. Bang, sosok Yuan Power yang sangat besar di belakang Yuan Chang mengangkat tangan raksasa ketika Yuan Chang menebas dengan jarinya. Riak menakutkan yang tampaknya menghubungkan langit dan bumi tiba-tiba meletus. Akhirnya, itu disertai oleh kekuatan destruktif yang sangat menakutkan yang meretas dengan kejam pada formasi besar di langit. Bang Bang Bang, gelombang riak menakutkan menyapu dengan cara yang gila. Udara incorporeal benar-benar hancur berantakan pada saat ini. Sementara suara gemuruh terus bergema di langit. Semua orang bisa merasakan kekuatan serangan Yuan Chang. Riak-riak sisa dari serangan Yuan Power menyebabkan kulit kepala dari beberapa ahli tahap puncak Yuan Nirvana menjadi mati rasa. Sebuah cahaya dingin berkumpul di mata Lindung ketika dia melihat adegan ini. Segera, segel tangannya berubah tiba-tiba. Saat formasi di langit mulai beroperasi. Eh, mengapa formasi itu beroperasi secara terbalik? Apakah Lindung menjadi bodoh karena dipukuli? Petik 2. Banyak individu yang bermata tajam berhasil mendapatkan beberapa petunjuk ketika formasi bergerak. Segera, beberapa suara tertegun terdengar. Namun, Lindung mengabaikan banyak suara di sekitarnya. Saat formasi diputar terbalik. Sinar cahaya yang sangat aneh dengan cepat mulai terbentuk di tengah formasi. Swoosh. Sinar yang telah terbentuk hanya selebar satu kaki. Itu tidak mengeluarkan undulation semegah. Namun, sebuah busur terangkat di bibir lindung ketika dia melihatnya. Dia dengan cepat menekan jarinya ke depan. Ketika sinar cahaya tiba-tiba meluncur ke bawah. Akhirnya. Itu langsung bertabrakan dengan sosok yuan power raksasa di bawah tatapan menonton yang tak terhitung jumlahnya. Cici, tanpa diduga, tidak ada suara keras terdengar dari tabrakan antara keduanya. Tidak ada jalan buntu, dimanapun sinar cahaya berlalu. Kekuatan yuan yang agung pada sosok raksasa itu dengan anehnya menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Sinar cahaya menyapu cakrawala. Semua orang tercengang ketika mereka melihat sinar menembus sosok Yuan Power Raksasa. Tampaknya itu benar-benar tidak dapat menghalangi sorotan cahaya. Apa? Ekspresi Yuan Chang akhirnya berubah pada saat ini. Dia bisa merasakan bahkan kekuatan Yuan alami dari tanah yang hancur di dimanapun sinar cahaya itu lewati. Apa-apaan itu? Panik akhirnya melonjak ke dalam hati Yuan Chang. Tubuhnya tiba-tiba menarik dan menghindari sinar yang menembak ke arahnya. Swoosh! Sinar cahaya bergegas melewati Yuan Chang. Akhirnya, itu ditembakkan ke murid gerbang Yuan di bawah dengan kecepatan kilat. Mendesis, sinar itu bergegas turun. Segera, semua orang menyaksikan ketika seluruh tubuh murid Yuan Gate itu anehnya menghilang setelah terkena sinar. Bahkan bekas darah atau daging tidak tertinggal. Asteris kegemparan asteris, area di sekitar murid itu dengan cepat menjadi kosong. Semua murid gerbang Yuan terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini. Rasa dingin yang mengerikan samar-samar menyembur keluar di hati mereka. Senyum haus darah samar-samar muncul di wajah putih muda Lindong pucat ketika ia melihat kengerian di wajah para murid Yuan get itu. Jejak kebrutalan dan kegilaan keluar dari dalam matanya. Lindong, kamu mencari mati. Murid-murid Yuan Chang dikontrak saat dia menatap wajah Lindong. Rasa dingin juga melonjak dari dalam hatinya saat dia berteriak dengan suara gelap. Lindong hanya tersenyum ketika mendengar ini. Setelah itu, dia tiba-tiba membanting tangannya ke dadanya. Suara muntah muncul ketika beberapa darah esensi sekali lagi keluar dari mulutnya, sebelum memasuki formasi besar di langit. Setelah menerima darah esensi Lindong, tirai cahaya mulai mengalir dari formasi alam semesta kuno. Akhirnya, itu langsung membungkus Yuan Chang dan semua murid gerbang Yuan di dalamnya. Lin Dong, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Apakah kamu bermaksud untuk memulai perang antara Yuan get dan Daosek? Ling Zhen berteriak, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat ini. Seseorang boleh melakukan apa saja di tempat ini. Bukankah kalian semua juga berbagi pemikiran ini sebelumnya? Seringai muncul di wajah Lindong yang sangat pucat sebagai tanggapan atas seruan peledak Lingzen. Namun, senyum itu menyebabkan murid-murid gerbang Yuan bergetar ketakutan. Aku telah mengatakan itu sebelumnya. Aku akan membuat kamu semua menemani para murid Dao Sek yang mati. Lindong menatap murid-murid gerbang Yuan dari atas di langit. Tangannya menyeka darah di sudut mulutnya. Suara yang agak lembut dan lemah bergema di langit. Menyebabkan kulit kepala semua orang tiba-tiba mati rasa. Mereka menatap pucat tersenyum yang menghadap Lindong. Baru kemudian mereka benar-benar mengerti. Lindong benar-benar berniat untuk memusnahkan setiap murid Yuan Get. Orang ini gila, rasa dingin naik dari bawah kaki semua orang. Dan langsung dibebankan ke bagian atas kepala mereka. Orang ini, bukankah ini terlalu kejam? Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, Bab 811, Manik-manik Batu Desolation. Sinar cahaya mengalir dari formasi besar di langit, seperti penjara cahaya yang menjebak semua murid gerbang Yuan di dalamnya. Pada saat ini, tindakan gila lindung sudah terlalu jelas. Dia tidak berniat untuk melepaskan bahkan seorang murid Yuan get tunggal. Asteris terkesiap asteris. Pada saat semua orang memahami hal ini, Bahkan delapan murid super sekte besar lainnya tidak bisa menahan nafas dalam hati mereka. Wajah para murid top dari setiap faksi bahkan berubah pucat. Jelas, mereka sangat ketakutan dengan tindakan gila Lindong. Meskipun pada akhirnya ada beberapa kematian dan cedera dalam kompetisi sekte besar sebelumnya, tidak ada yang benar-benar berpikir untuk sepenuhnya memusnahkan pihak lain. Bahkan Zhou Tong hanya membunuh seratus murid Gerbang Yuan. Serta Raja Yuan kecil dari kompetisi itu. Namun, Lindong saat ini berusaha untuk sepenuhnya memusnahkan setiap murid Yuan get Kekejaman ini cukup untuk membuat rambut seseorang berdiri tegak. Orang gila. Orang gila ini, jika dia benar-benar membunuh semua murid gerbang Yuan. Gerbang Yuan kemungkinan akan menjadi gila, wukun bergumam dengan wajah pucat. Jumlah murid Dao Sekte yang telah meninggal di tangan gerbang Yuan tidak sedikit jumlahnya. Su menggigit bibirnya dan berkata. Sebelumnya, dia telah menyaksikan betapa putus asa Dao Sek telah dipaksa untuk menjadi. Selain itu, dia tahu bahwa Lindong menghargai hubungan. Mengingat karakternya, dia pasti akan benar-benar gila dengan kemarahan ketika dia melihat kematian dan cedera para murid Sekte Dao. Taktik Lindong ketika dia gila dengan amarah jelas menyebabkan jiwa seseorang gemetar. Wukun terdiam, segera setelah itu. Dia menghela nafas. Permusuhan antara kedua belah pihak tidak bisa lagi didamaikan. Para murid Gerbang Yuan telah merencanakan untuk mempermalukan Sekte Dao sejak awal. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa ada dewa pembunuh seperti Lindung dalam kelompok murid Dao Sek saat ini. Berbagai sekte tidak dapat mengejar apapun yang dilakukan selama kompetisi sekte besar. Namun, jika Lindung benar-benar melakukan apa yang dia inginkan, Hubungan antara Dao Sekte dan Gerbang Yuan akan membeku sepenuhnya, kata Ling Qingzu dengan lembut. Banyak murid Sekte Dao telah meninggal di tangan Gerbang Yuan dalam kompetisi Sekte Besar sebelumnya. Bukannya hutang-hutang ini tidak akan dibayar, tetapi waktunya belum matang. Namun sekarang, mungkin saatnya bagi mereka untuk membayar hutang mereka. Mata Ling Qingzu menyaksikan pemuda pucat itu menghadapi pemuda kurus di kejauhan. Dia berdiri di atas tungku merah tua Sementara sudut mulutnya mengandung asura seperti kedengkian Ekspresinya sedikit rumit Tampaknya orang ini benar-benar bermaksud untuk membalikkan wilayah suan timur ini Orang bodoh yang tidak tahu batas kemampuanmu Tidak membiarkan satupun murid gerbang Yuanku pergi Apakah kamu tidak takut tersedak mati oleh kata-kata besar kamu Di langit Ekspresi Yuan Chang menjadi sangat menakutkan dia menatap Lindong dengan cara seram saat dia berteriak dengan keras. Semua murid gerbang Yuan ambil formasi. Yuan Chang menunduk dan meraung ke arah murid gerbang Yuan di bawah ini. Dimengerti, murid-murid Yuan Gate itu buru-buru menanggapi secara bersamaan ketika mereka mendengar Yuan Chang. Tatapan suram dan penuh teka tampaknya memenuhi langit saat mereka melihat ke arah Lindong. Selanjutnya, mereka dengan cepat mulai mengatur formasi. Dalam sekejap, riak daya Yuan yang sangat luas dan perkasa mulai terungkap. Aku akan melihat apa yang dapat kamu lakukan untuk kami hari ini. Lei Qian berdiri di dalam formasi, wajahnya ganas ketika dia melihat Lindong dan berbicara dengan senyum biadab. Lindong, silakan dan menjadi sombong di sini. Setelah kami meninggalkan Unik Devil Regent, kamu harus berhati-hati saat muncul di wilayah Suan Timur. Pakar Gerbang Yuan kami akan sangat tertarik untuk menyelamatkan kamu. Petik 2, Dao sekte murid Ambil formasi. Di arah Daosek, Ying Xiao Xiao tiba-tiba berteriak dengan keras ketika dia melihat situasi. Meskipun formasi besar di langit mengeluarkan undulasi yang sangat menakutkan, para murid Gerbang Yuan akhirnya memiliki keuntungan angka. Selain itu, kondisi Lindung saat ini tidak baik. Mereka tidak bisa terus menonton pada saat ini. Para murid Dao Sekte segera merespons dalam usi ketika mereka mendengar tangisan Ying Xiao Xiao. Mereka mulai membangun formasi ketika Lindong melambaikan tangannya ke sana kemari. Selanjutnya, sebuah suara dikirim. Formasi ini hanya bisa mengandalkan kekuatanku. Kamu, Ying Xiao Xiao rajutan alis hitamnya yang banyak. Mungkinkah Lindong berencana mengandalkan kekuatannya sendirian untuk bertarung melawan semua murid elit Gerbang Yuan? Kakak, percayalah padanya, tepat saat Ying Xiao Xiao hendak berbicara lagi. Ying Huan Huan menarik tangan kakaknya dan berkata dengan suara lembut. Apakah kamu juga akan menontonnya main-main? Ying Xiao Xiao berbicara dengan marah. Aku hanya percaya padanya. Ying Huan Huan tersenyum dan berkata. Ying Xiao Xiao terkejut, dia melirik wanita muda di sebelahnya. Sebelum akhirnya menghela nafas tanpa daya. Mungkin... Ini yang bisa mereka lakukan sekarang. Dari dalam formasi ringan Lindong, Yuan Chang melihat formasi yang telah dibangun oleh para murid gerbang Yuan. Sebuah kilatan tak menyenangkan mulai berkumpul di matanya, sementara tubuhnya perlahan turun dari langit ke formasi. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Lindung dengan sangat kejam ketika dia berbicara dengan suara jahat. Lindong, karena kamu sudah bicara. Aku juga akan memberitahumu di sini bahwa tidak ada murid daosek kamu yang akan meninggalkan tempat ini. Petik 2. Apakah begitu? Lindung menyeringai jahat saat tubuhnya perlahan naik ke udara. Akhirnya, ia memasuki formasi cahaya yang sangat besar. Aku tidak percaya bahwa formasi terkutuk kamu ini akan dapat memblokir serangan gabungan dari begitu banyak murid dari gerbang Yuan aku. Segel tangan Yuan Chang mulai berubah. Segera. Cahaya mengerikan meledak dari formasi murid gerbang Yuan di bawah ini. Mayestik Yuan Power berkumpul, sebelum akhirnya melebur menjadi singa cahaya Yuan Power besar beberapa ribu kaki di langit. Mengaum, singa cahaya mengaum di surga. Raungan ini mengguncang tanah, segera menyebabkan tanah hancur ketika retakan menyebar dengan panik. Perhatikan bagaimana aku menghancurkan formasi sialanmu ini, ekspresi Yuan Cang gelap. Dengan gelombang tiba-tiba dari lengan bajunya, singa cahaya yang sangat besar yang telah dibentuk oleh ratusan murid gerbang Yuan segera bergegas keluar dengan eksplosif. Setelah itu, ia menabrak formasi cahaya di langit di depan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Momentumnya menyebabkan kaki seseorang berubah menjadi jeli. Bahkan seorang praktisi tahap awal mendalam hanya bisa mundur dari serangan seperti itu. Lindung melihat ke bawah dari atas ke arah singa muda, yang dengan cepat diperbesar di matanya. Segera setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam, ujung jarinya yang ramping menjentikan, dan sebuah manik batu kuno muncul di antara jari-jarinya. Manik batu ini adalah hadiah terakhir yang diberikan Grid desolate tablet kepada lindung, Bats Desolation. Hal ini belum pernah digunakan oleh lindung sejak mendarat di tangannya. Namun. Dia tidak punya pilihan selain menggunakannya hari ini. Swoosh, Lindong menatap bedstone Desolation di tangannya. Segera setelah itu, lengannya tiba-tiba tersentak saat manik batu tiba-tiba melesat keluar, berubah menjadi kilatan abu-abu. Kilat abu-abu tidak mengeluarkan aura yang menghancurkan bumi. Itu tampak seperti cahaya kunang-kunang dibandingkan dengan singa cahaya besar beberapa ribu kaki. Namun, itu masih terbang maju tanpa penyesalan. Dan akhirnya bertabrakan dengan singa di bawah banyak tatapan menonton. Sizzle-sizzle, tidak ada suara keras yang muncul pada saat tumbukan. Semua orang bisa dengan jelas melihat kekuatan kehancuran yang mengerikan, menyebar dari manik-manik batu di bawah erosi kekuatan kehancuran. Singa cahaya yang dibentuk dari kekuatan Yuan, semua murid Gerbang Yuan benar-benar mulai layu dengan kecepatan yang mengejutkan sebelum akhirnya menghilang. Bagaimana ini mungkin? Yuan Chang dan yang lainnya menyaksikan adegan aneh ini. Ketika murid-murid mereka langsung mengencang ekspresi ketidakpercayaan, akhirnya muncul di wajah mereka. Mereka tidak bisa mempercayainya. Serangan yang menggabungkan kekuatan penuh dari semua murid gerbang Yuan sebenarnya ditangani oleh lindung dengan cara yang aneh. Hati-hati, ekspresi Yuan Chang tiba-tiba berubah saat dia menatap langit. Dia telah melihat kilatan abu-abu turun dari langit, dan pada akhirnya... Itu mendarat di formasi di atasnya. Bang, tepat saat kata-kata, hati-hati, keluar dari mulutnya. Retakan dengan cepat muncul pada manik-manik batu. Selanjutnya, dia bisa merasakan kekuatan yang dibatasi pada pemusnahan meletus dari manik-manik batu kecil seperti gunung berapi. Ledakan, seluruh langit tampak bergetar pada saat ini. Formasi yang diciptakan oleh ratusan murid gerbang Yuan terhuyung-huyung di ambang keruntuhan saat kekuatan destruktif mengalir ke bawah. Istirahat, mata lindung sedingin es saat dia berdiri di langit. Suara rendah bergema di seluruh area. Ledakan, fluktuasi seperti kehancuran tiba-tiba mencapai puncaknya saat suara lindung bergema. Yuan Chang dan yang lainnya menyaksikan dengan ngeri ketika retakan mulai muncul dan menyebar pada formasi yang didirikan oleh para murid gerbang Yuan. Bang, retakan menyebar. Pada akhirnya, formasi benar-benar meledak di depan tatapan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya. Pertahanan terakhir Gerbang Yuan telah hancur. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 812, Kemenangan pahit. Ledakan, suara gemetar yang keras terdengar. Formasi yang melindungi para murid Gerbang Yuan meledak dengan booming. pada saat ini. Segera. Energi yang sangat mengamuk panik mengalir keluar. Puff puff puff. Formasi meledak dan energi mengamuk menyapu keluar. Setelah kehilangan garis pertahanan terakhir mereka, wajah lebih dari 100 murid Yuan get segera berubah pucat saat darah segar keluar dengan liar. Seluruh kam gerbang Yuan berantakan total. Setelah mendatangkan malapetaka untuk sementara waktu, energi mengamuk secara bertahap tersebar. Mata yang tak terhitung jumlahnya dari daerah itu langsung melonjak. Setelah itu, mereka melihat bahwa gerbang Yuan telah terbalik. Wajah beberapa dari mereka dipenuhi dengan ekspresi yang sangat ngeri. Itu bencana. Hati banyak orang dengan keras menggigil ketika mereka melihat pemandangan ini. Baru kemudian mereka benar-benar percaya bahwa apa yang dikatakan Lindung sebelumnya benar. Dia benar-benar akan menghabisi semua murid gerbang Yuan ini. Kekejaman seperti itu. Aku senang aku tidak menyinggung dia. Suweling dari Sect merasakan kulit kepalanya mati rasa saat dia menyaksikan adegan ini. Hatinya berulang kali bersuka cita pada kenyataan bahwa ia tidak secara paksa menyerang murid-murid Dao Sekte pada awalnya. Lin aku akan merobekmu menjadi ribuan keping. Yuan Chang sangat marah saat dia mengamati kerusakan yang dilakukan pada para murid gerbang Yuan. Segera setelah itu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lindong yang berada dalam formasi cahaya. Raungannya dipenuhi racun, selain Yuan Chang, Lei Qian dan Ling Zhen juga dalam kondisi yang agak menyesal. Ekspresi mereka sangat suram ketika mereka menyaksikan adegan ini. Selain itu, ada beberapa kejutan yang tidak dapat disembunyikan di bawah kesuraman ini. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana lindung benar-benar dapat menghancurkan formasi yang diciptakan oleh begitu banyak murid Gerbang Yuan, dan masih melukai mereka sampai sejauh itu sendirian. Lindung menunduk, matanya acuh tak acuh saat melihat Yuan Chang dan yang lainnya. Sesaat kemudian, sebuah suara yang tidak memiliki emosi apapun perlahan-lahan menyebar ke bawah. Semua hutang yang harus kamu bayar atas daosek kami akan sepenuhnya dikumpulkan oleh aku sendiri hari ini. Segel yang dibentuk oleh tangan lindung tiba-tiba berubah setelah kata-katanya memudar. Orang bisa melihat bahwa formasi alam semesta kuno berputar terbalik sekali lagi ketika sinar aneh terbentuk di pusat formasi. Bajingan. Kamu berani. Yuan Chang berteriak dengan keras. Ekspresinya berubah ketika dia melihat situasi ini. Swoosh. Lindong mengabaikan teriakannya, dengan lambayan lengan bajunya. Banyak sinar aneh segera datang menyapu dari segala arah. Pada akhirnya, mereka menembak ke arah murid-murid Yuan Get yang ketakutan dari segala arah seperti sabit penuai suram. Cepat mundur, Yuan Chang buru-buru berteriak ketika melihat ini. Cici, namun, para murid gerbang Yuan tidak lagi memiliki jalan keluar setelah kehilangan perlindungan formasi. Yang bisa mereka lakukan adalah melepaskan kekuatan Yuan mereka dan membentuk lapisan pelindung di luar tubuh mereka. Namun, pertahanan seperti itu jelas tidak berpengaruh terhadap berkas cahaya yang mengandung kekuatan disintegrasi. Oleh karena itu, semua orang menyaksikan dengan ngeri ketika para murid gerbang Yuan mulai menghilang satu demi satu ketika sinar cahaya itu tiba. Kekuatan disintegrasi yang terkandung dalam sinar cahaya secara langsung menghapusnya dari dunia ini. Adegan di depan mata seseorang bukanlah di mana darah dan daging terbang di udara. Dan tidak ada jeritan kesengsaraan. Hanya ada tokoh-tokoh aneh yang menghilang satu demi satu. Adegan ini menyebabkan seseorang bergidik. Semua orang hanya bisa memandang tanpa daya ketika murid-murid gerbang Yuan menghilang dari dunia ini dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam beberapa menit singkat, kurang dari setengah dari murid gerbang Yuan tetap. Kamu bajingan. Gerbang Yuan aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Mata Lei kian merah padam saat dia meraung. Apakah hatimu sakit? Apakah kamu akhirnya mengerti bagaimana rasanya? Kekejaman yang bahkan lebih mengerikan secara bertahap melonjak ke wajah Lindong saat ia menundukkan kepalanya dan tertawa dengan cara yang menyeramkan. Tidakkah rasanya senang ketika kamu membunuh murid-murid Seku sebelumnya? Ayo, merasa baik untukku sekarang. Petik 2, mata Yuan Chang berkedip-kedip dengan gila. Ada pertemuan kebencian yang tak tertandingi di dalam mereka. Namun, dia dengan cepat menarik napas dalam-dalam. Sebelum dia berbicara dengan suara keras. Lin kita mungkin sudah sedikit berlebihan sebelumnya. Namun, apa yang kamu lakukan sekarang terlalu banyak. Jika ini terus berlanjut, itu tidak baik bagi siapapun. Mengapa kita berdua tidak mundur dalam kompetisi sekte besar ini? Petik 2 Dao sekte kamu telah kehilangan banyak murid Tetapi gerbang Yuan aku juga sangat menderita Kenapa kita tidak membiarkan saja masalah ini? Petik 2 Bos Lei Qian segera berteriak dengan ketidakpuasan ketika dia mendengar ini Diam Tiba-tiba Yuan Chang berteriak Matanya dipenuhi dengan aura pembunuh saat dia menatap Lei Qian Baru kemudian yang kedua menutup mulutnya Formasi orang ini terlalu mengerikan. Kami benar-benar tidak dapat memecahkannya. Tidak bijaksana untuk bersaing dengan dia dalam kekejaman pada tahap ini. Dari samping, Lingzen berbicara dengan suara suram. Haha, kamu memang layak menjadi Raja Yuan kecil. Mampu menekuk sesuai dengan keadaan. Di langit, Lin Dong tertawa. Namun, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Namun, apakah kamu berpikir bahwa aku, Lin Dong, adalah seseorang yang ragu-ragu ketika melakukan sesuatu. Lindong, jika kamu benar-benar memaksa kami untuk langkah itu, kamu mungkin berakhir menderita juga. Yuan Chang berbicara dengan suara lantang. Dalam hal ini, mari kita lihat siapa yang akan menderita pada akhirnya. Lindong tersenyum kejam, karena situasinya sudah mencapai tahap ini. Mustahil baginya untuk berhenti. Dia adalah orang yang menentukan untuk memulai. Sementara Yuan Chang adalah orang yang kejam dan juga tahu bagaimana bertahan dalam diam. Siapa yang bisa beristirahat dan makan dengan tenang ketika musuh seperti itu masih buron? Kamu yang meminta Yuan Chang juga benar-benar marah oleh Lindong. Matanya gelap dan keras ketika dia melihat ke arah Ling Zhen dan Lei Qian, dan berbicara dengan suara serius. Serang bersama. Kekuatan Yuan di tubuh bocah itu sudah habis. Dia tidak akan bertahan lebih lama. Petik 2, ya, setelah mendengar ini, duo Lingzhen juga mengangguk dengan kekejaman di mata mereka. Semua murid Yuan Gate yang tersisa, tinggalkan pertahananmu dan luncurkan formasi ofensif. Dari situasi sebelumnya, tampaknya sinar cahaya yang aneh memiliki kekuatan pemusnahan. Seorang murid biasa praktis tidak dapat memblokirnya. Dalam hal itu, mereka mungkin juga mempertaruhkan hidup dan serangan mereka. Iya nih. Meskipun para murid Yuan Get memiliki wajah yang ketakutan, mereka juga menyadari bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang karena mereka telah dipaksa untuk mendorong ke tahap seperti itu. Jauh di dalam hati mereka, mereka samar-samar menyesali mendorong murid-murid Dao Sek sejauh ini. Jika bukan karena itu, Lin Dong mungkin tidak menjadi begitu gila. Swoosh, sosok trio Yuan Chang bergegas keluar hampir bersamaan. Mystic Yuan Power berdesing. Dan ketiganya menampilkan seni bela diri terkuat mereka. Yuan God Codex. Dunia kembali ke Yuan. Codex Dewa Roh. Jari bencana Vena spiritual. Thunder God Codex. Thunder Demon Prison. gemuruh Kekuatan Yuan yang mengerikan menunjukkan beberapa jejak menjadi agak gila pada saat ini. Ketiganya semua mendorong kekuatan mereka ke batas. Serangan menakutkan yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan bernapas terbang menuju Lindong. Swosh, swosh, di belakang mereka, banyak murid Yuan get juga melepaskan serangan terkuat mereka yang dengan panik membentak menuju formasi cahaya. Serangan nekat ini tampaknya menyebabkan tanah bergetar. Lindung menyaksikan adegan ini saat merah-merah melonjak di matanya. Pada saat berikutnya, dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras ke langit. Kedua tangannya menyebar keluar saat seutas benang darah keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Menyebabkannya langsung berubah menjadi sosok berdarah, sementara tubuhnya juga menyusut seukuran. Jika kamu ingin berjuang dengan nyawamu di telepon, aku akan menemani kalian juga. Benang darah keluar, akhirnya. Mereka dengan cepat diserap oleh formasi cahaya. Segera, seluruh formasi besar tiba-tiba mendapatkan warna merah-merah pudar. Selanjutnya, formasi mulai bergemuruh ketika diputar. Swosh, swosh, swosh. Sinar cahaya aneh yang berisi kekuatan disintegrasi sekali lagi melesat keluar dari formasi. Dan para murid gerbang Yuan di bawah ini mulai menghilang dengan cepat pada kecepatan yang mencengangkan. Sementara serangan trio Yuan Chang terus-menerus hancur dan hilang. Mereka secara paksa mengandalkan kekuatan Yuan mereka yang agung. Yang telah bergabung bersama untuk menahan disintegrasi. Selanjutnya, mereka dengan cepat mendekati Lindong yang berada dalam formasi cahaya. Mereka bisa merasakan bahwa Lindung saat ini benar-benar berada pada batasnya. Mungkin, yang mereka butuhkan hanyalah serangan ringan dan mereka akan dapat membunuhnya. Bajingan, hari-harimu yang indah sudah berakhir. Setelah kami menghabisimu, aku akan mengirim semua murid sekte dao itu untuk menemanimu di dunia bawah. ekspresi Leikian diadap saat aumannya bergemuruh melintasi langit. Di bawah pengawasan tatapan tak berkedip yang tak terhitung jumlahnya, trio Yuan Chang terus mendekati Lindong. Semua orang menahan napas pada saat ini. Mereka tahu bahwa hasil akhir akan ditentukan dalam sekali jalan. Hehehe, <tuh> Lindong yang tubuhnya basah oleh darah segar dengan paksa membuka matanya. Dia menyaksikan ketiganya bergegas dengan wajah penuh dengan kebencian. Sebuah lengkungan sedikit perlahan terangkat di wajahnya yang sekarang begitu berdarah sehingga tampak agak menakutkan. Segera setelah itu, kedua tangannya membentuk serangkaian segel aneh saat tangisan lembut dikeluarkan dari dalam mulutnya. Berhenti, sebuah gelombang misterius dengan cepat bergelombang keluar dengan cara melingkar. Setelah itu, angka pengisian trio Yuan Chang untuk sementara terhenti. Swoosh, pada saat itu juga. Sinar cahaya yang sangat tebal tiba-tiba keluar dari belakang tubuh Lindung saat mereka bertiga berhenti. Akhirnya, itu tanpa ampun membombardir tubuh mereka di depan mata ngeri mereka. Ini sudah berakhir, ketika sinar cahaya membombardir tubuh trio. Suara Lindung yang sangat serak dan lemah diam-diam bergema di seluruh area. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.